Sahabat Bediler dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia, salam Bediler. Berjumpa lagi bersama saya, pastinya hanya di Jaya Airi Fall, Jawa Timur. Oke, untuk sahabat Bediler dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya, sahabat Bediler. Dan kali ini, saya tidak akan mengulas senapan angin, akan tetapi saya akan berbagi tips cara merawat pompa senapan angin gejuk DWP agar tetap awet dan juga tahan lama.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 Oke, yang pertama gunakan pompa gejluk manual sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Apabila saat memompa tabung senapan dirasa sudah panas ketika digunakan, maka sahabat Bediler bisa berhenti sejenak. Sebenarnya, hal ini tuh sangat wajar karena pompa gejluk kalau digunakan terus-menerus untuk memompa tanpa ada jeda pasti akan panas. Itu dikarenakan untuk sil pompa bergesekan dengan pipa tabung senapan sehingga akan menimbulkan panas pada area pompa. Oke yang kedua, pemberian pelumas secara berkala ataupun beraturan. Umumnya jika senapan angin gejruk sering digunakan, setidaknya minimal diberi pelumas seminggu sekali karena untuk menjaga sil pompa supaya tetap awet. Dan jika jarang digunakan, minimal pompa senapan angin diberi pelumas satu bulan dua kali. Dan yang terakhir, pergantian sil. Jika sil pompa senapan angin gejruk dirasa sudah tidak bekerja secara optimal, maka sahabat bediler bisa mencoba mengganti sil pompa gejruk lama dengan sil pompa gejruk yang baru. Oke, mungkin itu ya sahabat bediler untuk ulasan singkat cara merawat sil pompa senapan angin gejruk DWP agar tetap awet dan juga tahan lama. Nah, semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan bisa membantu para sahabat bediler di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, tetap dihimbau berhati-hati saat menggunakan senapan angin, gunakan secara bijak dan taati semua peraturannya. Oke, untuk mendukung channel Youtube ini, jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel Youtube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya.